Oke, Kak Sulis. Sebenarnya dari kawat duri. Gitar <gat> <gat> hey, legend, gitar legend loh. Wah, ini gitar kesayanganku nih. Tidak ada, hmm, ada sampai dua puluh tahun lebih. Ambil dua puluh lima tahunan. Gitarnya <gat> April ini. Ini <gat> <Warna> hijau, April. <lah. gat> <gat> <gat> wui orang lama orang lama kan kelihatan hmm. awal kode baru sekarang tuh te tehan ini udah ganti ya nyebutnya Abri zamanku kecil Abri masih anak kolong ya kita mana <laughs> mana tinggal Sudirman ya wis oh, halo Iron. wis sapa-sapa dulu dong buat um, netizen kita Bomberman dan Bomberwati uh, apa? Bomberman? dan Bomberwati halo Bomberman, Bomberwati ya, nah, apa dan kabar? dan bom Bombardil -bom -bom yang lainnya salam sehat selalu, halo apa kabar sehat ya sihat? sehat, sehat. berseri-seri hari ini berseri hari harus akhir. selalu. Berseri. gak hmm. susah kan kesini? gak gak gak aman ya? penuh senyum buat nutupin ini nutupin sebat sebenarnya. Okay. <laughs> oh iya baru berduka ya? Baru berduka, banyak-banyak duka sih, banyak duka banyak duka Di tahun 2000, 2021 ini banyak duka Banyak duka, banyak kejadian yang luar biasa, yang tidak bisa kita prediksi, dan Yang kemarin baru pergi siapa? Yang sempat aku jadi postingan? Eh, uh, kemarin ini, uh, tante, tante Oh iya, Bibi Bibi, kakak dari almarhum Ibu juga, justru ya, yes lagi yes. udah datang, Sama-sama tolong memperkenalkan diri walaupun sudah banyak mengenal tapi tidak Afdal kalau tidak memperkenalkan <tuh> lagi. Saya aku nih. Iya. Oh, be, hey, oh, <laughs> aku Wis yang bukan siapa-siapa kebetulan main dan dulu sempat bentuk uh, band The Hydrant. Uh. band rockabilly pertama di Indonesia. Uh. Uh, Tahun 2004, 2004 itu. 2004. 2004. 2004 dan sekarang nggak uh, punya band loh <laughs> politisi tanpa partai katanya kata sekarang independen calon independen <laughs> gak masalah Peace. aduh apa nih dari mana lama nih? sudah menghilang tiba-tiba aku terkontak lagi hmm. dengan sosok yang di sebelah kuning kita udah pernah kenal dulu dan ya waktu waktu itu gak begitu akrab lah ya ya gak akrab, -akrab amat tapi woi woi woi woi hanya seha, se, se highway namanya atau say monkey yang pakai gini sama ini nah kijit kicet kicet kijit kicet wis kegiatan dong ngapain aja sekarang sekarang kegiatannya uh, ini um, masih di seputaran musik paling mencoba untuk berkarya tetap yang pastinya ya mencoba untuk tetap kreatif dalam uh, di sudut manapun kita terpojok gitu loh istilahnya. <laughs> yeah. Jadi analoginya gini. <coughs> mungkin kondisi sekarang ya lagi in general tuh susah kan. Kita kena konon katanya pandemi ya. Pandemi. Pandemi ya. Okay. Pandemi. <coughs> mungkin buat teman-teman musisi juga kayak sama analoginya kalau kita dicemplungin ke air gitu loh udah nature manusia untuk survive kan. Tak okay. nah, mungkin nyemplung air kayak batu. Bang. Nyemplung udah. Oh, iya. Enggak, manusia itu harusnya dia tuh punya tangan. Hmm. Iya kan? Yeah. Punya mulut Cuma. untuk teriak. Iya. Yeah. Yeah. The last thing dia harus bilang tuh help gitu, tolong. Yeah. Tapi pertama dia akan spontan. Iya. Yeah. Coba Iya, jadi wow, great apapun itu karena okay. Nah, analogiku sekarang tuh sama kayak gitu di teman-teman musisi dan mungkin aku sendiri ya. Mungkin aku juga gak punya band sekarang, tapi gak. Itu bukan kayak akhir, aku gak boleh berkarya. Eh, gak bisa berkarya nih karena gak punya band. No, gak apapun apapun yang bisa kita lakukan, berdayakan sekarang kan zaman digitalize teknologi. Ya kan, kita pakai itu untuk kreatif. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Gue oh, serius, iya, iya, iya, kan iya, iya, iya ntar dulu, bah. aku masih diam nih, belum aku ada nanya ah, apa-apa ya, ya, ya, ya, ya. <laughs> ada bocoran, jadi ada sebuah proyek yang akan keluar, itu melibatkan dirimu uh, banyak nih, banyak nah, proyek ini dari salah satu, eh, salah seorang sahabat kita yaitu Bobby Cool, oh. Superman is there yep. Betul, kok bisa terlibat di proyek itu? Tolong ceritain dong, keterlibatannya sampai di mana dan sampai bagaimananya. Nah, sebenarnya sama Bobby <coughs> saya kan kenal udah lama. Dari dulu tuh sering kebayang, kayak Mas, buat proyek ini yuk, gak pernah kesampaian, pasti mandat di tengah jalan, kayak sebatas wacana jadinya gitu loh. Bahkan sempat sampai maju sedikit, tapi ya udah. entah itu mungkin karena kesibukan beliau yang dulu jadwalnya super padat ya, right. nah. nah pas kemarin sempat dia kontak saya, please bantu dong ini ada proyek solo gitu, uh, aku kirimin materi, dikirimin materinya saya langsung, ini liriknya main nih, Film, ya? liriknya oke okay, tapi beberapa arrangement perlu dibenahi, mm -hmm. saya bantu di situ, dan ternyata berkelanjutan, bantunya gitu loh istilahnya karena mungkin udah udah kena di hati juga udah gitu loh juga udah klik juga. Uh. juga dan sebenarnya emang emang ini bantunya bantu ikhlas gitu loh <laughs> dan <laughs> emang karena kecintaan sama karyanya dia juga dia berencana akan membuat konsep lagu ini kan duet kan uh -huh. sama <tuh> sama ada seorang penyanyi cewek boleh dikasih tahu <laughs> yang yang awalnya, yang yeah. klannya, ya gak usah saya kasih tau lah yeah, okay. cuma karena dia itu, no respon dan lain-lain dan sebenarnya saya pertama pun ketika dia membidik cewek ini, kok kayak cuma karena saya kan orangnya enggak gak enakan gitu yeah, loh. Yeah, bukan yeah, orang yeah. yang kayak langsung nyablok ini kayak gak cocok dikit sih, cuma saya diem aja yeah, cuma, yeah. yaudah coba, yeah. saya pun gak tau kan itu hanya sebatas prediksi soalnya kayaknya gak cocok, cuma saya kan gak pernah, kita gak pernah Gini loh kayak orang pakai baju ya, sampai ya, ya. kamu makai, hmm. kamu nggak bakal pernah tahu itu nggak cocok atau cocok kan gitu ya, sama ya. ya harus dari orangnya ada orang, ya, ya, orang betul, lain yang mencerni, betul, betul. Ya. tapi ya udahlah pada akhirnya nanti kan yang namanya arrangement lagu kan kita bisa sesuaikan saya pikirnya gitu terus karena mungkin karena emang sudah nasib ya udah jalan seperti itu ya. ternyata nih orang nggak respon hmm. untungnya tanda kutip hmm. orangnya nggak respon terus Bobby panik bukan panik sih kayak diam Alternatif si, lain ada enggak? Ngapain tak bisa, aduh. Nah, ini gak, ini nih orangnya nggak respon, waduh. Udah skip mas gitu, ngapain gitu loh. iya iya Siapa yang kira-kira? Oh, begitu dia nanya siapa kira-kira. Langsung. Saya udah langsung, saya udah ada ini. Udah ada, bayangin, udah, ya. udah, udah, udah udah ada kandidat ya. stang, liriknya kayak gini. Jadi saya bisa disebutkan siapa? purpose dia, Iya kan? Ya karena saya beberapa kali nonton dia, kebetulan saya bantu. Uh, project ini eh bukan project apa band dia di beberapa kali show, showcase hmm. gitu pertama saya juga nggak nggak begitu ngasih ya, akhirnya kadang ngelihat langsung dari sekian band aja sore tuh sih tapi ada sesuatu yang ada sesuatu yang emang oh, okay. ini ini something cuma saya diam semua ngapain yeah. terus yeah. kalau mau spesial oh, kan namanya? Yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> cuma yeah. pake telur, betul, ya kalau spesialnya pakai telur dong ya ke telur dan sate <laughs> <terus> masih goreng. <laughs> gak, gak, gak. gak. Nah akhirnya ketika Bobby gitu saya repost dapat, uh, saya sampaiin langsung koran dan kebetulan banget lagi. Hmm. Tahu nggak emang udah emang, emang dasar jalan? Udah jalannya ya. Begitu dia minta ya. seorang kandidat, saya tuh berada di sebelahnya si si ini, si A. Si A langsung langsung tembak langsung berarti. Langsung tembak langsung jadi, langsung sudah jalannya begitu dan di gimana sama eh uh, pernah dia pelangga-pelangga sih <laughs> tapi akhirnya karena saya kayak silanya presentasiin lagunya kayak gimana agak Semi minta tolong dikit dia nggak bilang, bilang? dia tertarik juga kalau kok udah kenapa aku? <laughs> gak nanya gitu tuh enggak sih waktu itu cuai-cuai aja deh? iya yeah. atau berapa? wih, sama siapa nih? mungkin dia nggak enak juga oh bener-bener nggak enak, <laughs> bener -bener. <laughs> bener -bener enggak, enak dia kasih kucing iya gitu dah minggu tangannya gini, dibuat <laughs> krap-krap-krap gitu <laughs> <laughs> iya mau <laughs> tapi akhirnya singkat cerita <coughs> mau dan kita coba udah cocok Jadi, emang penggarapannya ada mengalami kesulitan nggak? setelah hasil <hampus> komunikasi dengan Aidan segala macam nggak ada sama sekali nggak ada, lancar-lancar aja ya? emang nah bahasa Inggrisnya I over the best kan uh, gitu. Ya. Nah untuk penggarapannya itu garapnya di di studio Bobby. Apa nama studionya dia? Electro Hellnya. Electro -Hell kan waktu di di mana namanya tuh? Ya, Bobby so, Hell, gitu. hmm. Di Bobby Hell kalau gitu. Di Bobby Hell. Apa? <laughs> studio apa namanya Mas? Energy from Hell Studio. Energy from. Hell. Ya, di ya. studio di home studionya dia tidak ada mengalami kesulitan atau mengalami nah. cerita-cerita bagaimana waktu penggarapan atau sempat mungkin ada selisih paham yang kurang lima Memang oh, nah. nah, lagu kan sebenarnya udah jadi cuma perlu di perlu istilahnya kalau buat lebih banyak analogi loh hmm. aku ngomongnya kalau buat kue bolu itu perlu dipotong-potong dikit ya, pinggirnya ya. biar tidak terlalu panjang berarti kesimpulannya isi krim atasnya gitu. huh? uh, Wisni di lagu itu uh, menjadi komposer Komposer atau arranger eh, atau seperti apa? Enggak sih, cuma direct aja atau gimana? Mungkin co co arranger mungkin namanya <laughs> co arranger gitulah aslinya kan Bobi udah jadi lagunya soalnya oh. ya musik director dikit mungkin gitu ngarang-ngarang karena Maksud, ada termasuk pemain cello pun saya yang ini yang, yang, yang rekomendasikan ya. juga untuk hmm. hasilnya menurut wis bagaimana hasil? Dari hasil total? lagunya? iya, final hasilnya finalnya, sekarang kan masih sedang uh, istilahnya di di oven gitu Ia, iya, dimatangkan <laughs> di lagi ya iya, dimatangkan, dimatangkan lagi semoga Astung Karam menjadi yang terbaik nanti Ini. maksimal lah Kira -kira. karena lagunya bagus lagunya bagus, liriknya luar biasa terus diisi oleh musisi-musisi yang bener-bener fit kompeten. gitu loh dan ya kompeten ah. sayang kan kalau misalnya hasilnya begitu bagus jadi gak nyampe nanti ininya berarti ini dikerjakan semoga secara guna. maksimal ya semoga hasilnya juga maksimal rencana keluarnya gak Aha, itu sama <laughs> mas Bobi itu ya gitu. gak, gak ada gak ada bocoran-bocoran mau gimana gimana denger-dengar sih dekat-dekat ini cuma kan saya gak tahu kapan ininya kalau dekat gue jekin aja sih ga free ongkir udah deket enggak, berarti belum ada bocoran nih kapan mau dikeluarin, mau bagaimana, ya, belum kemana belum, gak pernah ada meeting <gif -pangun> <gif -pangun> <N, gif -pangun> gak, belum tau sih, ini apa, uh, Bobby rencananya kapan belum pasti kisih-kisih lah di clip, <gif> atauan <-pangun> gabang kalau ditanya. Karena <gif -pangun> penyakitnya gitu oh, oh, mas kapan, belum <gif -pangun> <gif -pangun> <Masih, gif -tangun> tapi, tapi Visualnya udah kan, sudah ter, udah direalisasikan kan? Visual, uh, oh visual, uh, visual music menunggu. video, yeah. music videonya udah udah tuh, udah udah sempat nonton. Nunggu launching, udah kan kita nonton kemarin nonton? Kemarin. Menurut, menurut hasilnya, uh, karena gini, apapun musik ya sebenarnya, saya menurut saya yeah. nih lagi <coughs> musik yang bagus akan lebih bagus lagi ketika ada musik video, ya kan? Okay. Apapun itu lagu, musik video itu kayak Kayak boosternya kan, hmm. kayak dia lagunya udah dramatik. Ketika ada musik video akan menjadi jauh lebih dramatik, dan lebih pesannya, lah, bungkus, pesannya ya. akan sangat mudah nyampe ke audiens ya kan? Hmm. Walaupun itu kekuatan lirik udah ada, dan yang nggak bisa dipungkirin kan manusia itu visual kan. Pertama yang buat mereka tertarik tuh yang kan eyes sebenarnya mata kan yeah. dia lihat visualnya udah bagus dia bakal dengerin lagu itu gitu loh okay. akan membuat dia persuade orang untuk mendengarkan apa sih kamu kok bagus itu loh visualnya klip kamu turnnya bagus misalnya yeah. editingnya kok keren yang di dalam klip kok good looking semua misalnya enak dilihat lah istilahnya yeah, yeah. gak harus good looking kan dari situ kayak audience tuh akan di, ya persuade ya. untuk apa sih lagunya? Coba dengar dong. Nah di situ nah, nah. tuh lirik, kekuatan lirik akan lebih nyampe ke masyarakat. Terutama Indonesia ya, mereka kan visual dulu. Ih, ditekankan Indonesia. Indonesia tuh. dulu ya, karena saya hidup di Indonesia. <tik> oh, gitu. <tik> <tik> tapi untuk visualnya menurut sing berkarya di Amerika. Terakhir <tik> <tik> <tik> dulu, menurut tapi untuk visualnya merasa apa yang seperti tanya yang siapa yang buat gitu? Ya hmm. itu deh, siapa yang buat? Dari itu, Sodagar Medan, mau bangsat tuh. Erik Erik. Erik ya. Erik ya, St ya. Nah puas untuk hasilnya itu menurut Wis. Uh, klipnya? Apa seperti ekspektasinya Wis? Oh ternyata klipnya yang seperti bayanganmu kayak gini atau melenceng malah dari ekspektasi? kan Wis terlibat dari semua pengharapan Iya, uh, cuma kalau video klip sebenarnya dari music video saya kan gak terlibat nih hmm. gak terlibat, jadi apapun kayak script yang dia buat itu total dari Bobby kan, yeah. maunya dia apa karena dia yang nulis lirik, maunya seperti yeah, yeah. apa kalau saya sih lebih jujur, ketika saya tak, tidak terlibat sejauh itu saya gak bakal dig lebih dalam gitu loh jadi okay. gak sih? Bukan, istilahnya bukan ranah saya untuk komenin eh kamu ini kurang ini, nah enggak karena saya cuma sampai di pengharapan musikalitas saja. Kita saya dilihat, saya percayakanlah sama yang buat video sama dan konseptornya gitu loh. Ya, okay. Kamu maunya, oh seperti ini maunya ya udah oke okay, fan. Tapi sejauh yang saya lihat sama mata sebagai orang awam, tune nya udah bagus gitu loh kemarin. Okay. Tun nya udah bagus, editingnya udah oke, okay. dan pesan yang disampaikan. Uh, apa, talentnya juga oke, okay. temen soalnya. Ah, <laughs> ya. Ngomong aja padanya, jujur, apa jujur nggak apa-apa. Uh, Sebuah talent, karya talent tuh wajar gak... untuk dikritik loh. Talentnya oke. Okay. Nah, pesan yang disampaikan tuh nyampe gitu loh. Oke, okay. okay, dramatik ketika ibu kehilangan bayinya seperti apa? Mereka kayak halusinet gitu ya. Menurut saya nyampe itu kayak jadi ya oke. Okay. Kalau dibilang nanti dilempar <laughs> Jangan, jangan takut. Nah, oke, okay, oke. Okay. Berarti sesuai dengan ekspektasinya Wis lah. Waktu kan si penggarap klip ini kan belum tahu sebenarnya. Karena Wis kan lebih terlibat lebih dalamnya waktu penggarapan lagu karena ini. Jadi mungkin sudah ada pembicaraan dengan Bobi dan Ai, Eh kita gini gini gini atau tiba-tiba idenya eh kita gini gini mungkin kan? Hmm, kalau video, saya ngikut aja. Dia main aman aja, dia nah, main aman. Kalau, kalau main kan terlibat ya. Ini oh, okay, okay. lo videonya, oh ya oke, okay. aku ngikut aja. <tos> <tos> <tos> kalau <tos> arrangement musik dan hasil mixingan lain saya terlibat di dalam. Tak bisa ditanggalkan ya kalau, kalau untuk final hasilnya belum ya, belum. Yang mana? Untuk musiknya. Oh ya ya masih, masih, -masih ada revisi ya. Ya semoga bisa maksimal di situ. Jadi karena kalau itu saya agak agak pikir di situ gitu loh agak mungkin kritis sedikit di situ. Okay. Kalau emang masih bisa dibenerin, kenapa enggak gitu loh ya kan? Kalau emang sudah terlanjur, kita buat plan B mungkin kayak re-release lagi nanti atau gimana wow. kan bisa. Sekarang kan semua era sebab digital dan emang semua untungnya sekarang bisa direvisi untuk sampai yang terbaik. Gitu. Berarti tidak mengalami mengalami kejadian-kejadian atau kesulitan-kesulitan kesulitan-kesulitan tertentu waktu dalam penggarapan itu ya. Eh uh, overall sih nggak biasa. Jalan Maksudnya mengakhir. ya normal seperti kita biasa garap lagu lain kok ada revisi, ada feedback, biasa kok. Karena di sini kan ada dua karakter yang berbeda. Hmm, karakter dari dari vokalisnya. Oh. nah itu bagaimana mengakali supaya <tuh> fix nih, mit dia yeah. karakter karakter berbeda tuh dalam i, cewek sama cowok berbeda maksudnya karakter berbeda di mana tapi menurut saya malah mereka mereka tuh udah mix sih sebenarnya yang yang jago aiknya sih sebenarnya <laughs> bisa berbau dia bisa ngikutin bisa masuk dia mm -hmm. tapi seperti aku terlalu banyak itu. aku terlalu banyak komplimen orang <laughs> <laughs> biar dikasih lebih guling dari <laughs> Nah, nggak tamuran banget aku penggarapan dalam penggarapan itu ekspektasi Wis sebagai Wis yang tahu dasarnya sebelum Ai hmm. tahu kan berarti yang duluan yang tahu tidak iya iya oh, benar begitu masuk sosok Ai ini mewarnai karya ini menurut Wis apa Wis langsung ngederek atau malah dilepaskan begitu aja freestyle menurut Ai maunya gimana itu ini perlu nih, uh, maksudnya, teman-teman Bomberman dan Bomberwati sana kan mereka pasti kepo nih, karya hmm. ini aku yakin nih karyanya begitu keluar kayak bom bompar, yeah. bompar. Yeah. jadi, uh, waktu pertama, kayak saya bilang tadi kan <tuh> saya tuh confident, karena saya ngerasa mungkin panggilan, panggilan sense of music juga ya kuping, yang mungkin eksperimen, bukan experience mungkin ya, experience yang sudah yang lumayan saya bekelin dari dulu sebagai pemain band dan lain begitu saya udah ini klik langsung gitu loh, kayak klik itu istilahnya kan udah insting tuh ya kan kenapa gak milih penyanyi yang, saya gak mau milih penyanyi sorry to say yeah. penyanyi yang karakternya kayak mariah carey gitu, enggak mm. saya, saya, saya bukan tes saya gitu loh, yeah. banyak sekali kok penyanyi cewek yang tesnya seperti ya top 40 gitu loh yeah. sorry to say, tapi emang bukan di lagu ini dia, gitu ini lagu yang karakter ceweknya yang harus natural, yang yang agak sedikit tidak kebarat-baratan menurut saya sih, dan oh, saya okay. udah langsung tahu siapa itu ketika saya, saya confident, over emang bener-bener masuk, ya gimana dong emang lagunya menjadi lebih dramatik dan seperti sesuai yang saya sesu, sesuai ekspektasi, istilahnya gitu loh oh, ini dia nih, kan dari awal aransemen lagu sih udah denger tuh kayak Bubi nyanyi sendiri ini kalau emang digandingin cewek, emang ceweknya emang harus yang agak senduh karakternya yang dark gitu loh, bener -bener. bukan Permintaan untuk uh, berkolaborasi dengan cewek dari Bobi-nya sendiri. Dari apa? Bobby, emang dia konsep Bobby. lagunya emang karena kan dari lirik berangkat dari tema lagu, uh -huh. represent ibu gitu loh, wanita ya kan? Emang dia emang dari awal buat lagu, emang untuk duet emang dia mau pasangan sama cewek itu menambah solo lagu itu itu tujuannya pasti kan di luar dari project SID berarti di luar dari project SID ini pure Bobby cool ya pure Bobby dari awal dia uh, perpus ke saya emang dia proyek sulunya dia sorry wis kita potong dulu karena di sini saya ngopi dulu, ngopi dulu. Ngopi, ngopi, ngopi, ngopi. dulu. Ngopi. ini adalah Jagir Coffee hmm yang belum beredar di pasar prototipe nih? iya <laughs> <tapi> prototipe, pasti <laughs> kayak gitar aja prototipe test case publish. Di sini hmm. kita ada semoga suka kalau tidak suka anak. tidak apa-apa bisa -apa. dibuang atau dikasih orang tapi jika suka semoga bermanfaat dan berfaedah pasti <laughs> dong, saya suka Ini ada buat, ya salah satu buah tangan lah dari kita dari Jagir Puffy dari Jagir, dari bom ya, Jagir channel dari nih, bom nih, nih. Sultan, Sultan, Sultan. geger. Bayangan Luis tuh, itu, itu ber seperti bagaimana sih? Film horror, mas. <laughs> Film horror, loh kan itu kayak, berarti nggak sih? Ketika kita mendengarkan sesuatu tuh, pasti kita punya imajinasi sendiri tentang sesuatu kan. Apapun itu, misalnya dengar suara Bubi, aku pertama kali itu dengar dengar Bobi nyanyi udah langsung bir kan kebayangannya. Oh, ya, ya. ya ngerti nggak sih kayak setiap orang punya kayak gitu. Dengar dengar si A nyanyi langsung kebayang kopi misalnya gitu. Si B nyanyi langsung dengernya eh, kebayangannya langsung apa? Males denger gitu misalnya udah seneng senang oh, ya. berarti Kalau itu pertama kali saya dengernya udah kayak dark gitu, dark. Dark kayak kuat karakternya ya. Karakternya kuat. Yeah. Ternyata di telusuri, nyanyi sinden gitu loh ya kan lebih merinding oh, iya, lagi kan? Iya, iya. Di sini Wih. kita nah gini di sini. bom ini saya juga membantu sahabat-sahabat saya dan sahabat-sahabat kita semua hmm. UKM lah, UKM usaha UKM. menengah, okay. kecil, menengah apa lah istilahnya, lah. ini ada hmm. dari BGC, Babi Guling Candra semoga, eh, semoga bisa nih bisa kan? bisa favorit ini, ini kesini dong ngasihnya nih ke, ke Wis nih semoga kalau emang mau dihajar masih. bisa masih aman ya, fresh from the oven hmm. <laughs> Sip. nanti makan boleh boleh boleh nanti ini boleh. ini ini ini bekal ini ini ini aku sering order loh oh gitu sering ada ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini belum nanti kita tinggal kirim alamat nanti. <ris��> Makasih. Baik, Gece. Wis, ya kan? Ya. Kalau enggak ini kita tutup Ayo kita beli ini, <laughs> Sip, nanti dimakan ini. Kalau sekarang makan soalnya harus makan babi guling itu harus all out. Di sini banyak sekali yang harus dilewati. lewatin Jadi, saya <nanti> kalau eh, makan babi guling ada makan cantik harus hardcore makan, oui. no harus oui. harus menunjukkan karakter sebenarnya. Ya, Di sini juga wis aku masih bersentuhan dengan alkohol, aljabar, dan hal-hal -al yang lainnya. Oh, iya dong. Hah? Iya dong. Di sini kita ada namanya holy water. Holy water ya, ya. holy water ini adalah arak, ya? arak, arak murni ya. Itu murni. Itu murni. Yang, eh, yang murni. Uh, yang ini ya, Buka aja, murni. buka. Murni kalau, kalau, kalau murni di sini campur Kalau dikit. kalau, campur, yang, yang, dikit. yang, yang, yang, Juleha, enggak ada. Ini murni. Nah, itu yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, warna yang, ini yang, ini yang, ini siapa? ini indah Siap-siap ini siapa? Sama, oh, sama semuanya. Bebaslah yang mana? Gak bisa dicoba ya, hanya buat jadi pajangan ya. Bisa, ini oh. oh, ada slogannya Oh, oh. sih. mau, yang, mau yang mana? yang mana? Yang original lu tak campur kopi? Ah. Oh, gitu. Yaudah, dong Yang original dicampur kopi. Aku oh. bingung nih. Nanti habis podcast, lo pete <laughs> saya lucu, gagah, hey, dilih gagah ada juga gaga. yang, nih rasanya varian loh eh, hey, cium deh bawahnya tuh, oh, kayak tape oh iya ya? nah ini habitku, minum arak oh gitu tapi pure, jangan yang koktelnya campur ke kopi. ini apa nih? ini.. itu yang mojito gitu. mojito nih ya? uh, enak ah, oh, mojito nih <laughs> dari arak Jepang nih campurannya apa itu? leci pasti itu wih uh, yang pasti, nggak ada campur korupsinya nggak <laughs> ada, nepotisme nggak ada di sini, ya kan? nggak ada ya? ah, oh, bersih! <laughs> UKM UKM? <laughs> iya yeah. pure dari kentong sendiri iya, <laughs> <laughs> aku ngomongnya sih. <laughs> <laughs> wih, boleh-boleh, aku juga mau nanya, Pak, dikit kayaknya pahit rasa-rasanya nih tapi aku mau mencampur ikut-ikutan deh enak, seberapa banyak? Se setutupnya paling biasanya oh, untuk di sini? Ini rahasia di balik kesuksesan <laughs> kesuksesan <laughs> musisi Bali. Hah? Dari arah kebanyakan Belandian. itu, Bang. Oh, kebanyakan segini itu, Ini biarin, biarin, itu shoki biarin. Okay. Nah, ini itu soki biarin Oke. Oke, oke, oke, oke. Juga ini kan bukan mau, seberapa kopi. Oh. Oke. Okay. Ini tutorial dari Wis untuk penyegaran mata. Enggak, ini arah pencarian. Arak ya, enak banget dicampur kopi yang masih panas Oke okay. Maunya kayak tape Oh Dulu Kenapa nggak du minum air tape aja sekarang? Dulu, dulu diajarin diajarin bapak pulo itu Oke okay, oke okay, okay. Tapi campurannya dulu sake Oh Sake ke kopi, itu luar biasa wangi, akhirnya Sake ada ada mana nah. bisa sake gitu Whisky akhirnya kan Oke oke oke Mau Ini baru Kita sering dulu, biar gak salah yeah, paham yeah. yeah. <laughs> gitu biar kopi Bijinya itu bukan biji sembarangan, biji jajir ini mewah deh, biji kopi biji kopi jajir maksudnya itu dari BCBC itu ya besi iklan enak enak enak enak enak enak enak ini boleh coba nih? boleh boleh boleh, aku juga mau aku banyak sekali ya stenggi stenggi laa stenggi stenggi lah gak apa-apa gak gak apa-apa slow masih lama ya datangnya ini apa pengasapannya? <laughs> pengasapannya datang terlalu hmm? enak ya. It's good. Okay. Rekomend nih. Very very good. Rekomend ya nih? Iya, dicil nul enak lagi. Nanti tinggal dipesan aja. Kalau emang lagi pengen di mana, The, holy water, Enak banget. Kita. Very very good. Kita lanjutlah, lanjutlah, lanjut lah, lanjut lah, lanjut. Keren keren. Kalo boleh tahu penggarapannya itu lagu lagu judulnya padam kan? Padam. Nah, itu kalau boleh tahu penggarapannya hmm. seberapa lama sih, bis Uh cepet banget, cepet banget banget. Yang lama tuh nungguin respon dari kandidat penyanyi pertama sebenarnya. Oh. Lagu gitu, begitu saya dengar besoknya langsung take, uh, guide udah jadi. Di situ udah oke, okay, aransemennya set tempo udah sesuai dengan yang Bobi mau, karena kan dia yang buat imajinasi dia seberapa yeah, yeah. cepat tempo lagunya dan nanti karena rencananya dia mau uh, next mungkin mau buat full versi full band, iya yeah. tahu entah sama saya di, coba Saya set temponya tuh enggak terlalu cepat, medium. Ya karena mm. nanti biar ada biar ada kayak dinamik kan ketika dia bawa ke full band tuh baru naik lagi tembunya sekian BPM gitu jadi kerasa bedanya kan? Itu sampai segitunya kamu bayangkuyu dong detail detail detail tuh kalau berkumpul kecil-kecil menjadi sesuatu yang idealis kan? Ooh ish, yang sentrimo, yang sentrimo, nah benar kan seperti itu kan ininya kurang lebih. Uh, take ke bobie guide, oke. Okay. Besoknya kita uh, nunggu itu, ama itu kayak hampir sebulanan, kurang dah. nunggu respon. Ada respon, akhirnya kita move on aja lah gitu, move on ke ya itu. Akhirnya ceritain tadi, itu langsung invite besoknya. Take, take uh, ini rough dulu, kasar dulu, oke. Okay. Habis itu baru next day-nya. XD kalau nggak salah ya itu beda langsung terjamin. Hmm. Jadi Cepet ya? gitu. tidak ada masalah tidak hmm. tidak mengalami apa istilahnya lah kesusahan-kesusahan atau -kesusahan. kendala-kendala gimana teknis semua aman ya. lancar-lancar aja ya. Iya makanya kalau saya tuh mau bukan bukan sok ya tapi saya tuh akan semangat ketika teman tuh nggak gabung gitu. Oke. Okay. Nggak kan, mungkin nggak ada, ada bahasa Indonesia-nya. Nggak ada bahasa indonesia -nya nah. bunda. apa bahasa Indonesia-nya, nggak ada bahasa Indonesia-nya, nggak gunda bahasa Indonesia-nya, itu ada bahasa Indonesia-nya, nggak ada bahasa Indonesia-nya, nggak ada bahasa nggak ada bahasa indonesia bahasa Indonesia-nya, nggak nya <laughs> uh, nya <laughs> maksudnya airnya musuh dan gatal ya ya nanti tulis aja di komen apa basra pertanyaannya adalah apa arti kata gabung kalau udah gabeng saya udah males ya, ya, ya. kalau udah ngeliat gelagat aja udah kelihatan kalau orang gabang tuh duh enggak ada tapi Ini mereka semua kayak ya. bumbung energi dan waktu kan Walaupun temen ya udah, mending kita temenan aja lah daripada kamu oh. sosokan mau buat project, buat sesuatu yang serius, tapi cuma wacana dan apa namanya imajinasimu aja, tapi kamu nggak ada move apa-apa yang ngapain gitu loh, mending aku mau buruh gitu loh. Ya <gifat> kan, ketika udah bener-bener serius nah nih gitu, serius kelihatannya udah serius dan lagunya udah jadi dan semua kayak dikasih jalan bener, saya so, mah semangat sekali kalau begitu <tuh>. Harapan ke depan untuk Project ini ada nggak? Harapan ke depan satu Maksudnya, jelas goldnya apa sih? <coughs> ada dua perspektif sih kalau saya. Besok. Musiknya jauh kita. Satu lho, <coughs> kan? Yeah. <Yeah>, duel nih. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> nah, sebenarnya satu dari musikalitas. Bentar loh. Oke. Okay. Dari, nah, dari pesan lagu ya. Oke. Okay. Dari message lagu mm -hmm. jelas harus nyampe. Kan? Mm -hmm. Melihat kondisi yang memprihatinkan sekarang, pesan yang disampaikan di lagu itu, yang dibungkus di lagu itu, jelas harus nyampe dong, harus harus memberi sedikit tamparan kepada orang-orang yang harusnya, ya kan, ibu yang kehilangan bayinya, misalnya, loh, karena regulasi tertentu, kan, ayo dong, jangan kayak gitu lagi, nah, kan jelas itu, ya. ya kan, kita harus belajar dari kasus dari yang ditulis yang dia. ya yang yang akhirnya ditulis di lagu itu sama Bubi yeah. ya kan jelas itu itu harapan yang pertama harapan yang kedua dari segi musik it, uh, lagu itu sendiri ya jelas diterima lah ya diterima karena lagunya bagus Arman semuanya bagus kayak saya bilang tadi um, lagunya bagus musiknya oke okay, ringan yeah. gampang dinyanyiin ya kan Familiar lah. ya terus uh, pemain di dalamnya juga ...representatif lah, okay. gitu. Itu aja sih. Berarti Bobby mengangkat dari kisah nyata, itu kan lagu itu kan? Kisah nyata, benar sekali. benar kan? benar nah, Ini bukan, bukan fiktif. Iya. Nah, sekarang kalau menurut sosok Liz, yang sekarang beredar bahwa orang... ...melahirkan juga kena pajak, bagaimana? Orang udah susah loh, loh dikenal pajak lagi. Ya gak sih? sekarang loh? Iya, makanya. Sekarang lagi nih apapun kena <tuh> pajak. Sampai yang jual-jualan di pasar tuh... Yang jualan bawang hanya seribu rupiah hmm. harus kena pajak? Diintipin soalnya ya kayak gitu. <laughs> yeah. uh, harapan apa harapanku? Apa yeah, kemana harapan, ini? Harapan kedepannya lah untuk yang seperti seperti ini kan ini kan uh, ini satu edukasi juga. kan hmm. Maksudnya bukan? Iya edukasi lah itu untuk mereka-mereka yang <coughs> di sana dengan karya ini dan ini diangkat dari kisah nyata. kan Kalau hmm. harapanku sih dengan yang kemarin berita pajak itu iya kan. Uh, stop lah kayak gitu loh. Pemerintah tuh kayak memberi beban terus ke masyarakatnya kan gitu ya. Mungkin uh, yang harusnya bisa. Kalau emang harus, kenapa aja? Puspoon misalnya, Kalau okay. bisa postpone, kita postpone. Kasih masyarakat tuh nafas dulu. Kayak biarin mereka dulu ngumpulin uangnya sedikit. Biarin mereka dulu kayak face the situation dulu gitu loh. Kayak biarin mereka Ambil kemahannya dulu semua ini, paling enggak kan gitu. Kalau emang bisa bantu bantulah mereka untuk nanti lah itu ngomongin ketika ini things get better misalnya kan. Baru kamu mulai ke situ. kalau emang harus, kalau emang enggak ya ngapain gitu mending enggak usah sama kan. Ini itu. masih ada hubungannya loh lagu ini dengan yang apa yang kita ngomongin Darren. Iya, iya. Karena di sini kan orang yang kehilangan sosok sosok buah hatinya. Hmm. Akibat ada peraturan-peraturan tertentu yang membuat akhirnya kehilangan nyawa. Hmm. Seperti itu kan? <tuh> nah, keluar lagi kemarin tentang masalah pajak itu yang orang sampai melahirkan tuh dipajakin. Itu ya menurut secara nurani sih di gimana ya? E, tidak masuk akal, tapi maaf aja. Negara yang maju adalah negara yang taat akan pajaknya. Hmm. Itu setuju Sebenarnya gini, kalau um, saya lebih berpikir simpel, ya, terus terang aku urusan pajak dari dulu itu paling membingungkan. <tuk> Dan memang kemana semua ya? Kan? Paling membingungkan apa? Kayak, saya balik itu kayak tadi, emang kalau emang hal yang tidak harus kita bebanin ke masyarakat, kenapa sih pemerintah nggak gitu loh? Kenapa mereka harus kayak nggak-nggak gitu loh, ya kan? Ya kan? Uh, kalau emang yang bisa dipospon, pospon, kasih dulu sosialisasi biarin masyarakat tuh bisa nerima. Nggak apa-apa. Misalnya kalau emang harus kenapa aja ya tadi? Ya paling enggak teknis di lapangannya tuh jangan sampai buat misalnya ibu meninggal karena regulasi. Ya, ya. Itu kan sebenarnya human error itu. Yang, yang meninggal bukan ibunya tapi. buah buat hatinya. Sampai ada kejadian kayak itu sebenarnya kan kalau aku ngelihatnya sih itu lebih ke human error kan. Hmm. Dia punya regulasi tapi nggak bisa jalanin. Iya kan, kalau kamu mau taruh banyak regulasi, kamu harus cepat dong. Hmm. Dari tadi tidak ada regulasi sampai sekarang ada regulasi satu jam, ya harus tetap satu jam. Okay. Misalnya, ya, karena ya. itu kan lambat kan dia karena lambat, jadi si Bayim meninggal. Sorry ya, itu ya. saya sorry ya. ya, ya. Misalnya, kalau emang kamu dulu satu jam, sekarang ketika ada regulasi 10 ya, itu risiko kamu dong, Masih hmm. service Ya tetap harus satu jam ketika kamu tidak ada regulasi ya. itu gitu kayak gitu memang sudah konsekuensinya kan paling enggak kayak gitu jadi paling enggak masyarakat tuh bisa nerima oh ada regulasinya aku ikutin nek. saya yakin kok masyarakat ya. mau sorry. sorry Johnny Cash, sorry Johnny. <laughs> <laughs> nah kayak gitu kurang lebih kalau saya sih gak salah sih namamu wis kamu juga wis banget untuk penjabarannya wiski wiskinya <laughs> nah Mas Li sebenernya siapa sih nggak nah, usah deh ya, nggak usah deh ya, gak usah deh uh -huh. ya, usah deh, tanyain nama asli ya Loh orang lebih kenal oh, ya, sosok apa? di bali ini, wis, tapi masih melekat sosok The Hydron ini, wis The Hydron, kenapa? cik ngomil, lu, <laughs> nah, nah, aku ini aku mau mel lu lu, waktu ini aku mau ditumpel ga ya, waktu ini aku mau ditumpel ya karena aku yang buat The Hydron gimana okay. dong? nah yang ngulik-ngulik itu. Enggak. Lagu balik single. Aku enggak ngulik-ngulik itu. Oh. Tapi aku ngulik ada sesuatu project hmm. yang dimana Dirimu sekarang buat. Hmm. Mungkin belum banyak dan penggemarwati di luar sana tahu bahwa wis sekarang ada menyusun sebuah project yang dimana project ini memang intisari dari The Hydra. Hmm. Ah, wis di sini punya lagu. Aku dapat bocoran yang menyanyikan persio. Ah. <laughs> ini aku tahu yang bocorin itu <laughs> yang drum. Morris <laughs> Dia langsung gitar. Dan nah, ini kan original nih. Originalnya ada hmm. hydra nih. Eh ada hydra. Jangan nggak pakai enamel. Hydra dan hydran <laughs> <laughs> sama sebenarnya. Ya itu. Itu satu dapur. Nggak mau dibocorin tuh apa gimana? Apa masih di sih sebenarnya gini, itu project solo kan. Dulu ya. pernah buat dua lagu dulu yang nyampe ke direkam tuh cuma dua. Hmm satu instrumen yang udah ada klipnya, dan klipnya juga dibuat di dibantu Bobi sama mas yang dari Medan <laughs> <Sama>. <laughs> uh, yang satu lagi ini ada, lagu, ada lagunya nah <coughs> yang ada lagunya ini, aslinya dinyanyiin temen dari Jogja uh -huh. sekarang aku mau record ulang ya kan, uh, record ulang, uh, Bruzio nawarin diri untuk nyanyi nah, kita take ulang drum semua kok nawarin diri, kami, diri apa diminta? Oh, dua-duanya ketemu. Nah, okay. nah sebenarnya asli record aslinya pun dia udah main, si <laughs> so, ya udah main. Tapi kan belum nyanyi. Belum nyanyi, iya. belum nyanyi. Ya sekarang dia nyanyi. Sekarang kan? dia nyanyi. Ini benar-benar wih, rockabilly banget. Rockabilly. Ya lagu sebenarnya buat almarhum ibu itu itu aja sih ada rencana untuk dikeluarkan? Iya, dong, Sun, pasti. Oh, Sunnya kapan so, nih? Sunnya banyak sekali Sun <laughs> semua. <laughs> semua proyek ini padahal nih Sun, yang ini Sun. Sun po, gitu. <laughs> <laughs> Tapi rencana untuk dipublish nih ya. Uh, itu jadi bentuk apa tuh? Yang mana? Yang project solo tuh. <coughs> solo kedai kelas ini. Nah, solo-solo. Solo ya, biasanya pakai nama Wisnis nih. Nanti paling yang Zio nyanyi kan With Morris mungkin gitu nggak tahu belum ada ini sih belum ada belum apa? ada bayangan ya flow aja lah tapi itu ditunggu loh siapa kamu yang nunggu banget yeah. <laughs> Karena... siapa menunggu itu mau ngerekam lagu ndak ada target apa apa sebenarnya cuma untuk ngeluapin kepuasan hatin ya, ya ngayah hasilnya ngayah buat diri sendiri meyadnya nah, tuh aku dengar selentingan keren lagunya harus keren dong aku yang nulis merasa enggak nah. <laughs> <laughs> tapi pernah pasti yang dulu penasarin nih buat apa nih kan ini cikal bakal nih masalahnya dulu buat band terus bantu teman banyak masa gak perannya kalau iya. nak harus keren, biar nak rugi loh masih nunggu momen atau gimana nggak ya nunggu momennya zio abis kamu <tuh>, nah dia udah udah udah udah hampir lah itu nggak ada target cuma ya santai seluasnya lah saya lebih ke proyek-proyek yang lain kayak ada sama teman-teman ada tiga gitaris, sama tiga gitaris di bali ini besok nih syuting klipnya oke, okay. mm -hmm. bisa dikasih tau? ada instrumen aja sih ya gak masalah apapun, instrumen. namanya sebuah karya. Sampai akhirnya, tadinya mau jamming, jamming jaming, jaming, -jaming lucu-lucuan di instagram, hmm. tapi ya bosen lah sih gitu to the next level aja ngapain sekalian, dia ya buat klip, Umpamanya ada yeah. temen yang mau bantu klip yeah, yeah. besok tuh dik yang buat klip saya shoot di tempatnya berusia juga. Bisa dikasih tahu siapa aja yang akan terlibat? Uh, ada Sony. Okay. additional player playernya SID Sony juga. Bono. Sony Bono. Ah. Ya terus ada Adin, Adin Pasmail. Hmm, Oke. Okay. Adin kan udah ditaris. Ya dia imi ah, ya. imigran di Bali lah. <laughs> imigran. Terus ada Ba Oh, uh, abek, abek, abek, nah itu sama saya, jadi itu, jadi, postingannya itu ya, iya, iya, ya. kita ya. Uh, buat satu project instrumen yang, ya, yang chill out gitulah. lah, jadi buat kenang kenangan aja sebenarnya itu, gak ada target apa juga, gak ada goal-nya, goal paling diterima jelas, okay. pasti, kan karya kita akan lebih hidup kalau diterima, iya, ya. mantap, lucu-lucuan, tapi ya, biar nah, tetap keren, lain selain project ini, Proyek padam, kita udah ngupas banyak nih ya, hmm? Terus proyekmu yang kamu masih merahasiakan tidak kamu mau publish hmm? ada nggak proyek lain? Karena aku lihat Uis ini aktif loh. Uh, proyek lain sebenarnya gini, proyek lain uh, sama Hydra paling Hydra kita mau rilis album, misalnya -ring. mini album band band pop rock yang dulu. Wah, uh, aku makan semua dong musik idealis tetap bilang pop rock. idealis tetap ada, <laughs> ya gak sih. tapi main ke kecintaan akan musik kan membuat kita jadi kayak kayak kayak itu lah murah. <laughs> <laughs> <laughs> apa maksudnya you kira know, ini alir genre nya pop rock mau dibilang apa dong, jangan dibuat ribet. Okay. progresif pop rock culture, oh, iya, iya, salto iya, iya. apa ya? iya. ngapain? emang enaknya disebut itu. itu ya? juga sun, itu sun dong. udah <laughs> jadi. udah, <laughs> <Semuanya soon. laughs> udah jadi eh ya. uh, Materi udah jadi, tinggal di mixing mastering sama Denny Surya. Setunggara juga segera rampung dan ya, dijadwal satu-satu. Oke, okay. berarti kamu di sini akan banyak dong ya sambil lancar. mikirin nextnya apa lagi oh, gitu loh yeah. ya kan. Mungkin sama bang kita buat nanti genjreng-genjreng genjaring. Siapa saya nak bisa apa apa sama Kamu bang Nggak. santai, aku mau apa aja loh oh, yeah. murahan loh kalau udah main musik. <laughs> Asal asal ini aja apa kreatif terus <tuh> aduh wis wis aku nanya nanya nih question lah boleh lah Yo. ya kan di sini adalah pertanyaan titipan sih sebenarnya ini ya okelah, okay tapi nggak masalah <tuh> <tuh> <tuh> ya, pade aja titipan <tuh> ya. <tuh> Wih, tapi pade di Bali banyak seribu, hmm. dua mungkin namanya pade kan iya iya, pade banyak pade. yang di Jakarta juga, yang jadi orang nomor satu, <laughs> pade, pade juga namanya cerita-cerita <laughs> hmm. dong tentang pengalaman-pengalaman yang dulu lah mungkin susah untuk dilupakan Uh, saat manggung atau saat dalam berkarya ada cerita-cerita seperti gimana, cerita-cerita bagi-bagi -cerita, cerita lah apanya in general? Ilang ya apapun, dalam pembuatan karya, ada yang selalu, yang mungkin ribut atau apa, atau uh, mungkin ya selisih paham itu sudah biasa aku lebih enak nyeritain gini, pengalaman uh, aja ya oke okay. Jadi kayak dulu kan main musik tuh era zaman kita main band itu festival ya yeah, lomba yeah, yeah, yeah. lomba band waktu itu sekarang kita wain buat lomba band buat lomba band yang di kayak gitu dikita lah sekarang karena zaman dulu itu kan emang zaman seperti itu dan kita dituntut main seribet-ribet mungkin dan se sejago mungkin kan gitu karena emang that's the point of the festival waktu itu mm. aransemen tuh mungkin nomor 2, yang penting sekarang skill kan, nomor 1 dan itu, aku pernah ngalamin di situ di era itu era itu ya? era itu pernah ngalamin <tuh> jadi, singkat cerita, yang bisa aku tarik benang merah yang aku tarik, itu pengalaman yang luar biasa, Tahu kenapa? dari situ, kita bisa mendapat pelajaran yang berharga musik itu, kita jadi disiplin bermusik oke okay. disiplin bermusik itu Uh, dalam artian begini ketika sekarang kita di convert nih diri kita itu sebagai ya pemusik lah tiba ke zaman sekarang dengan bekal kedisiplinan kita berfestival dulu kita ambil tuh hikmah yang kita ambil dulu. jadi sekarang tuh main musik tuh jadi kayak buat aransemen jadi rapi jadi kritis kayak gitu, -gitu. Hmm. sebenarnya kerapian bermusik itu kan penting untuk orang enak denger misalnya kayak gitu gitu jadi mungkin itu yang berharga yang mungkin saya bisa share lagi teman-teman mungkin wah pidan barang festival gini-gini apa sekarang dapat kita nah kita dapat pelajaran yeah. pengalaman di situ dan gak semua generasi sekarang mengalami itu dan gak semua ngalamin itu walaupun mereka bisa sampai di situ dengan jalan yang beda yeah, yeah. tergantung dari niat mereka dan dan ya, ketekunannya, ketekunannya tapi kalau saya mungkin karena Uh, flow saya dibawa ke situ ya jadi itu itu pelajaran mereka karena doing kan dulu itu we were doing that gitu loh yeah. jadi mau nak mau nih aduh kalau nak apa nikmatnya coba dulu manggung harus ngapalin ketukan yeah. ngapalin orang semen yeah. harus deg-degan uh, gitu loh yeah. ada nikmatnya bermusik kalau menurut saya beda sama sekarang kita lepas justru sekarang bermusik itu kan stress release gitu loh kayak main audience punya energi buat yeah, kita yeah. jadi nikmat bener-bener walaupun maksudnya tentu saja harus bener kan main musikmu juga ya orang juga gak rugi, pogo kalian yang mainmu ngawat gitu juga kan yeah, gak yeah, enak yeah, juga yeah. main harus rapi tetap. oke okay. jika sosok wis terlahir kembali atau reinkarnasi mm -hmm. ingin menjadi apa? Aku pengen balik ke tahun 50-an boleh gak? <laughs> <laughs> <Juk> Gue <laughs> boleh selesai aja. Aku pengen menjadi musisi yang lebih baik. Oke, jika... Jika... Terakhir kembali atau reinkarnasi, ingin menjadi sosok musisi, musisi yang, yang lebih yang... baik, yang lebih berguna lagi, gitu lah Emang ya, sekarang belum berguna? berguna? Belum cukup. <laughs> berguna buat orang banyak, seperti teman-teman yang bisa memberikan kontribusi kepada... Pada masyarakat luas, kan bagus tuh. Kayak gitu, ada gak cita-cita atau mimpimu yang sampai sekarang belum tercapai? Uh, banyak mimpi, kalau mimpi, salah satunya. Salah satunya <tuh> sekarang mungkin uh, sebenarnya mimpi salah satu mimpi tertinggi sebagai seorang pemusik, walaupun bukan siapa-siapa ya, jadi bukan jadi pemandian yang punya fans jutaan enggak. Bukan itu gol. Aku punya solo project single yang itu itu. Itu udah kayak highest highest achievement buat aku sebagai orang sebagai musisi lah bilang. Karena aku pernah aku boleh cerita dikit boleh ya. Dong, kenapa sang. single itu sampai aku ber? Aku terinspirasi dari almarhum Madi Naifula dulu. Indra, Madi Indra. Kan meninggal. Iya waktu aku melayat, jadi aku kayak berpikir, duh Made, belum sempet ngapa-ngapain, kamu udah meninggal gitu loh kayak band kamu, namanya besar tapi kamu sendiri, belum sempet buat sesuatu untuk dirimu oke okay. kayak namamu gitu loh, hmm. Made Indra misalnya ngapain buat solo itu kayak, aku aku bisa besok nih, gitu loh aku mikir yeah. aku bisa besok, siapa tahu orang, kan kita gak pernah tahu kan Umur kita sampai mana? Iyalah. Nah dari situ aku uberin singleku paling enggak. Nanti suatu saat anak-anak, anak-anakku, anak siapapun tahu aku punya karya gitu ya guys. Suara. Tempat atau suasana favorit sosok wis bersama pasangan ya? Gimana? Kamar. Hahaha. <laughs> Sebenarnya oh, di kamar ya, <laughs> jangan langsung ngeres kan misalnya. Malah. Kalau dulu ya, sekarang kan udah udah metegil sih lah. <laughs> <laughs> Kalau dulu jaman-jaman kita masih ya di kamar lah, karena apa? Aku tuh nggak suka. Aku seneng di rumah gitu soalnya. Ya di rumahlah lah bilang, usah di kamar. Di rumah, di rumah kita bisa berbuat banyak gitu loh. Kayak pasangan-pasangan kita. <laughs> Apapun istilahnya, itu. Uh, maksimal lah misalnya berkarya itu bisa di rumah, tak bisa di tempat lain soalnya. Ya ya ya. Masa terindah untuk se seorang wis yang susah dilupakan itu apa? Masa kecil ya pasti tak mikirin apa, tak mikirin tertembung, tak mikir. Masa kecil main layangan, uh, main main di cari, di sawah nyari ikan, itu masa paling paling indah itu. udah nggak bisa dilupain tuh ya hmm, sampai SMA udah tank, sampai situ aja masih indah Selesai. karena menikmati hidup kan untungnya dulu masa SMA saya bukan untung ya, kayak sekarang kan banyak anak SMA yang sudah nyari duit nih hmm. ya kan, udah kerja itu bagus sebenarnya gitu loh mereka sudah produktif tapi dulu aku ngelihat SMA aku clear kini apa menikmati hidup banget gitu cuma ada bagus ada enggaknya kan bagusnya ya aku benar-benar maksimal mempergunakan masa muda aku gitu <laughs> ya, ya, ya. jadi jadi jadi jadi lanjutannya ya. jadi enggak nakal belakangan <laughs> ya, ya, kan ada ya, tuh ya, yang nakalnya ya. telan ya, nakalnya ya. baru pas tua kebiasaan kesehari-harian saat bangun tidur ngapain masih makan anjing <laughs> baru bangun uh, pasti ekspektasinya main gitar ya kayak punya hidup aja lo kayak punya kehidupan lain baru bangun langsung uh, standar lah paling uh, bergerak melakukan aktivitas fisik Pertama kali baru bangun tidur ngapain? Nyapu. Ada aktivitas di nyapu di nata nyampak kalau. Permainan di masa kecil yang favorit apa? Layangan sama nangkap ikan. Oke. Tepatnya ha? ya? Aku harus main-main gitar loh. <laughs> ya. Negara favorit? Amerika. Wuih. Kenapa? Oh, nanya kenapa? Yeah. Katanya mau cepet-cepetan. Enggak ada. Oh, <laughs> Ini ada sesuatu. Amerika. Tahu enggak kenapa? Ada dua versi. Tuh kan ribet jawabannya kalau yeah, ditanya yeah, yeah, Satu yeah. Amerika itu kan emang dia dia mampu mengontrol dunia. Oke. Okay. In bad way or good way Oke. Okay. Ya kan? Yeah, yeah. Oh, the controlling the world man. Uh, yeah, yeah, yeah. Nomor dua dia uh, rukabili itu aja sih. <laughs> <girly> iya lo <Rokabili> gak dari Amerika ya dia redneck ya. dia gitar favorit? Gretz and Fender Oi boleh Gretz, bener. jadi sekarang gitar favorit itu Telecaster karena gak mampu beli Gretz Tak punya uang mahal no. tapi kan banyak lembakan kan, ya <girly> tembakan yang <girly> mana dong no, original ya, sorry ya, sorry oke okay kendaraan favorit? motor apa sebut nama? iya pokoknya ada iya, dua ya e, sekarang, skuter lah oh enggak, enggak, bukan motor gede nih? Nah, ngapain ribet bikin hidup oke, masuk gang gak? <laughs> satu kan emang gak punya yang dua kalaupun aku punya ribet hmm, pakai <laughs> Matic gitu e, ya gak sih? Iya. gak pingin yang lain? gak pingin, aku bener aku walaupun aku suka culture lokabilia aku gak pernah mimpi punya motor gede karena apa? Aku bukan Fancy guys, Oke. Okay. Sutradara favorit? Eric S. <laughs> <laughs> Kenapa nggak berani yang lain? Hah? Kenapa nggak berani? Yang lain? <laughs> Karena dia buatin, dia bantu ku banyak loh lah kalau aku sebut yang lain, nampak oh iya, ya ya iya iya iya, iya. sampai sekarang udah inget loh aku ngapa-ngapain, kaya direkam bener iya lah iya, iya. sampai, iya, iya. sampai iya. nominal apa, inget ya iya banget iya, iya. <laughs> <laughs> inget gak nah, kamu? aku dulu sekian-sekian-sekian gini, kaya pasat ulang-ulang cepet lah jawabnya, cepet nih cepet nih ini beneran cepet nih ya hmm. band luar favorit? Snakeettes band dalam favorit? Wuhu ha? Huh? band dalam negeri favorit? dewas 90 hahaha serius? hah? equal kok di dalam banyak gak ada ya? semua sama ya? ya band temen deh, ya. SID deh nah, band temen deh kalau band bali favorit? band bali ya. SID deh band bali. Oh, bali? apa dong? SID? Oh, SID bu, nasional deh oh gitu, band bali kreng Bokno apa no? iya, gak tau apa band ya? iya Bukan solo band. Ya? Solo enkid dah. Ah. Woy, nasional. Oh nasional. Ya. Nah. Band bahasa Bali maksudnya? Iya, berbahasa Bali. Pertanyaanmu oh, salah dong. Oh, sorry. <laughs> band bahasa Bali oh, itu yeah. yang favorit. Mau bahasa Bali bahasa. Oh, Apa bahasa? Iya, lolot dah Ah, <laughs> klek timpa. Ben, ben, <laughs> <Islam>. <laughs> favorit. Dan kuliner favorit apa? kuliner favorit? Uh, bakso uh, sama biguling aaah jawabannya jawabannya <laughs> warna favorit? hitam putih wey campeng <laughs> okay deh deh campeng lah tangguh deh oke deh Wes, kasih dong Ah. Uh. Sosok dari wis, untuk seorang sahabat Seorang sahabat yeah. Seorang sahabat adalah uh, Akan selalu ada ketika teman itu lagi senang dan susah Terutama pas susah Tapi pas dia susah Tidak berarti mengiyakan apa yang dia lakukan walaupun itu salah Dan bisa mengkoreksi teman Woy. Ya, ya. mentimpal maling, okay. okay. dan <laughs> ya oke ya. cip maling tadi cip maling, seng, cip beli cip maling cip maling, ini piscangan ngulu, gitu lho modata ada gak prestasi yang paling dibanggakan wis? prestasi yang paling gini di apa? musik? bebas di apapun, di apapun. ya musik ya, lah kita ngomong musik ya okay. prestasi yang paling bangga adalah, aku bawa hydron ke Eropa. he? <laughs> huh? aku bawa hydron ke Eropa. Wow. tau? tahun 2000 tahun berapa mas 2009 2009 hmm. main di main di Pohoda Festival wow. aku sendiri cari sponsor bawa ngurusin visa ngurusin semua administrasi aku sendiri nggak punya manajer nggak ada yang mau manajerin itu salah satu salah satu salah satu kebanggaan ya. Ada, nolak, ya ada yang nolak ada yang nolak ide manajer waktu itu wow. Jadi aku jalan sendiri, aku berhasil bawa band ke luar negeri loh ya, bukan yeah, ke Jakarta. Yeah, yeah. Kalau keluar daerah aku udah biasa buat sendiri. Ini ke luar negeri ngadepin publik yang gak ada orang indonesianya nya uh -huh. Dicheck republik uh, di Slovakia itu cuma ada 480 orang Indonesia di situ. Wow. Di negara itu. Pecah tapi mana? Di situ pecah waktu itu, pecah gak jelas. Dan aku ya jadi tour leader lah waktu itu untuk temen. Dan banyak yang left behind waktu itu kayak termasuk Mas yang satu ini, yeah. dia nggak bisa kuangkut ke situ hmm. karena keterbatasanku, keterbatasan knowledge ku untuk menggali sponsor, menggali dana, okay. kelemahanku nggak bisa aku loh. Gimana karena aku bukan seorang manajer band yang hal, yeah. yang kayak bisa gali, gali nah, dana yeah, jauh yeah, ya kan. Paham, aku tuh player paham. waktu itu. Nah itulah. Jadi aku menurut aku secara pribadi hmm. aku bangga sih. Hmm. Kalau pengalaman paling terburuk saat membuat sebuah karya atau melakukan karya itu di mana? Aku harus cabut dari band buatanku sendiri. Woi. aku harus pergi dari rumah yang aku bangun sendiri. Itu sebenarnya yang paling buruk. Tapi bukan arti menyesal loh ya. Ya. ya. Aku cuma bilang itu adalah momen paling gelap aku mau main analogi lagi kalau aku ngomongin ayuh <laughs> terus analogi seneng selalu aku main analogi no? loh like, <laughs> drama, hidup canggulah <laughs> <laughs> keren keren keren keren keren wih banyak banget dah, aku males yang nanya-nanya ini ah yang gitu-gitu udah biasa nih nih nyari yang ini lah Podcast tuh boleh ngomongin orang ya? Boleh, kalau mau aja Nah, <laughs> berkata Bebas, bro. boleh Mau apapun ngomongin bebas-bebas saja. Kan ngomongan kita pertanggungjawaban kita ya kan? Apa yang kita ngomongkan ya kita harus berkanggau Kita mau nanya bang apa? Hah? Apa, yuk Ini sih yang paling, paling biasa banget Sosok wis Ritual Untuk membuat sebuah karya tuh apa? Pasti ada ritualnya Ambilin nggak? Pagi hari. Ritualnya pagi pagi uh, satu timingnya harus pagi. Iya terus dua dalam ya, tentu saja mood yang bagus ya. Iya. Nah bisa orang berkarya dalam mood mood sedih tuh bisa berkarya mood marah nggak bisa. Pernah nggak dengar orang marah nyanyi? Nggak ada. Nah. Kecuali ada tuh yang, yang siapa namanya kalau bah! gitu aja lagunya <laughs> yang, dari dari pertama itu aja <laughs> Kalau ada orang marah Humming aja orang marah Hmm.. Nggak mungkin kan, nggak pernah ketemu kan Selasana minimal lagi sedih lah Apalagi happy Wis Jika ada tawaran Pindah ke planet yang lain, mau nggak? Mau <laughs> Ke mana? Planet yang mana? Yang mana yang bisa di.. yang bernafas kita Tergantung yeah. Pilih Mars katanya bisa bernafas apa katanya kan bisa bernapas sih itu. <laughs> kalau kita pindah ke planet lain tapi tidak bisa bernapas ya ngapain? Mending mati di bumi aja kan. Ada di diabean mak keluarga. <laughs> tapi kalau ada yang nawarin, ayo pindah planet, mau ya? Mau, mau banget. Um, Artis sebuah tato. Hmm. Untuk wis apa? Tattoo <tato> buat aku Ntar muntah dah semua dengar. <tato> kita mati nanti Nggak bisa bawa apa Kecuali tattoo Apa mah dibawa gitar? Nggak bisa, nggak bawa gitar hmm. Jadi oh. Kok apa Yang melekat di badan kita apa? Cincin? Nggak Nggak Dilepas kok ya. Nanti Apa lagi? Berarti? Nemet apa? Baju? Nggak Yang.. yang.. Uh, tato adalah satu-satunya yang bakal menyertai kita pas kita lagi kalau aku sebagai orang Bali ya di Aben, gitu. kebakar okay. kan tatonya dulu di Aben. Iya keba ya kan kebakar semua badan kamu. Oke, okay. dilebur bersama. Bener-bener ya? bagian dari badan kamu itu. Nah hmm. makanya hmm. itu sih makna tattoo. Ekspresi. Kalau selebihnya yang yang jawaban yang dangkal-dangkal sih banyak. Hmm, okay. Ekspresi lah kayak orang Bali bilang sesanggila, wah okay. oh, nanti anak aku lahir aku buat namanya nah, standar dedikasi, Oke, okay. kalau arti bagi sosok Wis, musik itu apa? Musik adalah ekspresi sebenarnya, media, media dari uh, ini jiwa kita gitu. Med media ekspresi jiwa, nah, <gat> dia berpikir, banget dia nah, biar bener lah ya. ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ya kan ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, dari lahir ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ritmik itu kan berbagian dari hidup manusia kamu jalan pun itu ritmik kan tak tak tak ya, ya, ya. tak karena kamu konsisten sudah ada di dalam diri kamu jalan orang mabuk orang gak sadar jalannya gimana gak pakai ritmik tak tak tak kebleng tak tak tak tak tak tak tak tak ya, ya, ya, ya. tak ada ritmiknya kan jadi orang yang jalan tuh dari... ya, ya. one two one itu udah basic musik yang mereka udah pegang jadi udah part of human sebenarnya Oke, okay, next. Arti sebuah loyalitas untuk wish itu apa? Loyalitas balik lagi tadi sebenarnya. Um, loyalitas adalah selalu ada di situ, selalu mendukung dan bisa mengkoreksi. Nice mantap wajar namanya wis, selalu wis, wis man wis oh ya sorry wiski aduh wis, siapa sosok yang paling berjasa dalam karir selama ini? ibu, almarhum ibu dia paling bergiasa ya iya darah musik dari beliau ibu memang bermusik juga ya? keluarganya keluarga ibu saya sekarang sepupu saya banyak kok jadi musisi-musisi jago di Jakarta itu semua dari keluarga ibu almarhum mari ngecir dikit kita ya kecil tipis-tipis sekali ya iya dong enak loh keren nih wis ini belum belum pernah aku yakin belum tidak ada yang pernah tahu sosok Wis sebenarnya siapa pernah bukan siapa siapa sisi, di sisi sisi lain kita flashback sedikit ada nggak pengalaman buruk saat di panggung ke saat lagi membuat karya ke ada nggak <tuh> kalau di panggung kan ya biasa kayak orang lain lah mungkin dari teknis itu menjadi pengalaman buruk kan yeah. tapi yang paling terkesan tuh buruk banget gue nih oh, um waktu main di dulu main di tuh oh, gigs di cancel itu emang nightmare sih kayaknya buat semua musisi itu sama waktu main di Cibinong, lu main SID juga karena karena banjir ya. waktu itu kita dari Bali sih, SID sama Hydron venue nya banjir ya jadi cancel, gak jadi main kayak udah gimana anti klimaks gitu loh iya, padahal udah, udah ekspektasinya tuh pengennya eh mau hajar ya tapi tiba-tiba di cancel ya dulu kan main keluar tuh sesuatu yang Tandang lah, tandang lah. Itu amazing, tapi udah sampai itu kayak anti klimaks. Ya aku nggak jadi gara-gara hujan, lopangannya banjir. Itu standar kok. Ada yang buruk-buruk amat pengalamannya. Sisanya kalau berkarya karya kita ditolak mentah-mentah sama temen. Nah itu. <tuk> <tuk> Apa nih gitu? Kecacah <tuk tuk> sing ya. <tuk> <tuk> Wih, bus melo nih. Nah, gue nggak kenal lo nyak semacam gendingnya. Itu itu uh, suatu suatu inilah kondisi yang ndak kurang menguntungkan. Kalau pengalaman paling mengesankan selama berkarir tuh apa? Yang bukan yang tadi bawa band. Yang oh ah. ya ya. Selain itu, Terus kan sama pertanyaannya bukan? Udah, beda pengalaman. Pengalaman selama berkarir tuh itu dah, woi satu satunya yang asik banget nih, vibrasinya dapet, kinerjanya kena banget. Waktu, waktu ini deh untuk Hydran lagi, waktu Bali Bandidos. Karena itu kebangkitan setelah kita ganti personil dulu, aku buat satu tagline namanya Bali Bandidos aku serahin ke Marcello dong, buat tuh liriknya, aku kasih kamu udah buat lirik tapi konsepnya seperti ini, aku buatin musik yang membuat aku bangga sampai sekarang tagline itu, tetap. masih dielial oleh fans mereka yeah, yeah. kenapa? Okay. Ya, kenapa gak? tagline yang lain, kan mereka berkarya tetap kok yeah, yeah. masih bali, itu bandidos. Kremah, ya. bali bandidos keren banget bali bandidos tuh, suatu titik balik waktu itu itu sih yang membanggakan Sebenarnya ya banyak saya banggakan cuma yang ingatnya cuma itu. Kasih dong sedikit eh, apa ya sebuah motivasi mungkin untuk generasi zaman sekarang dong. <tuh> Dari sosok seorang Wis yang sekarang kasihlah motivasi untuk yang baru-baru bangun ya. Supaya tetap bagaimana untuk dalam berkarya hmm. atau berkonsisten eh, dalam melakukan sesuatu. Konsisten. Ya itulah maksudnya. <tuh> <tuh> Gugin gini, tanpa menggurui karena apa? Ya, kita kan masih sama-sama berjuang ya, biar ya, gak kesannya menggurui dan mengkuliah ya, atau apapun ya, kita share lebih ke share. Kalau saya pribadi ngeliatnya ya, balik ke pertama tadi, analogi pertama, kita dibekalin intuisi oleh Tuhan. Jadi orang manusia, kita bisa survive di keadaan apapun sebenarnya Jangan kayak batu dicemplungin ke air, tenggelam gitu loh kamu punya tangan, kamu punya mata, kamu punya indera lah istilahnya, ya pakailah lah itu dalam keadaan apapun, pasti bakal ada hasilnya, semua itu pasti bakal ada hasilnya Keren. terakhir wis yuk sebelum makan babi gulitandra yeah. <laughs> kasih salah satu apa ya, bukan salah, mem, enggak enggak sorry sorry bukan ngasih tapi harapan dari sosok wis untuk negeri ini apa? udah hopeless orang negeri. <laughs> aku aku lebih ini ya, lebih ke mending aku lebih membuat apa? membeli melontarkan sesuatu untuk circle musik di Bali dah, paling. Boleh nggak Boleh. Jangan ya, negeri udah pusing loh udah kebanyakan kebanyakan Pak D ya. Kayak musisi di Bali mungkin sekarang um, mungkin saatnya kita nunjukin karya terus gitu loh. Dengan karya kita bisa ingat bahwa di Bali itu circle musik adalah satu Iya kan? Semua menyame gitu, lah. metimpal lah paling enggak Si A pernah main sama si B sekarang yang sudah ada di band C Si C ternyata dulu eh main sama band D Si D ternyata sama E, E sama... Itu semua nak bisa di kita pecah belah dengan isu politik terutama lo ya Jangan jangan, walaupun itu terpisah dalam arti karya kamu di musik berbasiskan kemanusiaan dan politik itu terserah itu karya beda, beda kan, kita berbeda apa e, itu udah wajar tapi jangan sampai memusuh gitu aja jadi yuk kita berlomba-lomba buat karya yang sebaik-baiknya, jangan bilang musik ada kompetisi, oh ada banget musik, eh, musik itu justru it's about competition gitu loh kompetisi tak selalu bermusuh kompetisi, aku nih bang buat lagu A kamu bang buat lagu B harus lebih baik dari aku kan gitu iya iya ya, ya. dengan stylemu, ya tidak apa-apa itu kan jadi yuk kita bareng gitu loh berkarya bersama berkarya dan selalu kreatif gitu oh, oke okay. oh. oh, terakhir, terakhir, terakhir, terakhir, terakhir, terakhir, terakhir, terakhir, terakhir, terakhir acara kita ini namanya BOM BOM iya kan acara di sini namanya BOM sosok wis, kata bom itu apa? bom yang pasti kan pertama, ledakan Boy. ledakan itu tidak selalu negatif ya kan? iya ledakan adalah sesuatu yang wow. wow yang wow, bom jadilah bom menjadi bom yang sebenarnya untuk meredadam <laughs> dan mencengangkan semua orang, itu aja sih kalau bom kata bom itu sebuah kata singkatan kalau dari wis ada nggak biar aku dapat masuk lagi nih kamusnya aku bom itu apa artinya ya kan b o m bom kalau dipanjangin dari kata singkatan itu hmm. apa biarkan orang mnya ya. <laughs> nah Berikan orang musik gitu, Uy, ya. iya kan? Iya, iya, iya, iya. Berikan orang musik Uy. karena musik itu membuat loh, artinya kan luas, kan? Ya. Berikan orang musik, musik itu dalam artian ya, kayak, kayak nanti single Bobby padam lewat musik yang memberikan pesan yang sangat, sangat akurat istilahnya gitu. Itu loh. aku masukin di kamus kuliah gitu, guys silakan okay. thank, you, thank you, thank you, Terima kasih untuk... Canggawato. Kursi. Untuk hari ini datang, makasih udah uangin waktu, waktu, susah susah, jauh-jauh. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Jika tidak ada yang berguna, dibuang saja jika berguna. Dan bisa membuat satu motivasi diri bagi Bomberman dan Bomberarti, silahkan diadopsi yang pasti, semoga sukses, selalu wis kedepannya, karya-karyanya yang katanya sun sun sun sun sun semoga bener-beneran terjadi dan terrealisasi. oke okay, wis? Ya, kasih aku tutup nih, ya tutup oke, okay, telur dua besi Bang!